Perkenalkan nama saya Alexa, usia saya 22 tahun, pekerjaan saya masih mahasiswa. Aku Aji 22 tahun, programmer serabutan. Nama saya Arya Ngaji Wiranto, umur saya sekarang 22 tahun. E, pekerjaan saya sekarang content creator. Halo, perkenalkan nama aku Bunga, e, usiaku 21 tahun, terus pekerjaanku mahasiswa. Halo, saya Dani 23 tahun, pekerjaan kuli coret-coret. Nama gue Hendra Hendra ya? Kurniawan. Usia 22. Pekerjaan belum ada. Ya, saya Vita Dinasti, umur 20 tahun baru kemarin. Pekerjaan masih mahasiswi. Halo, nama saya Aska. Umur saya masih 21. Eh, 21 ya. Terus pekerjaan saya pengangguran. Nama saya Agung Sundoro uh, Usia saya saat ini 27 tahun. Pekerjaan saya itu sebagai uh, web developer, khususnya front end developer. Saya Novi Nurhaini, umur... 22 tahun <SILENGELA> Jalan 23 <SILENGELA> Pekerjaan Entahlah Perkenalkan nama aku Ali, usia 21 tahun Pekerjaan... Nihil Nama saya Herindu Bima Priyanto Usia 22 tahun Pekerjaan eh, mahasiswa Perkenalkan nama saya Ines Rahmadanti Usia saya 22 tahun Pekerjaan Caricuan Nama aku Frans, Frans Bima Umur 22 tahun ini, pekerjaan, mahasiswa yang hobinya tidur Nama saya Muhammad Talangan Lazari dipanggil Lang Saya owner dari clothing brand Yurnovku Halo, nama aku Dewi Purnama Sari Biasa dipanggil Dewi, usia 20 tahun lah ya tahun ini Pekerjaannya mahasiswa ya Nama saya Dewi, saya berapa umurku ya? Berapa umur mu? 21 ya? Sekarang saya sedang mencari pekerjaan Usia 20-an penuh tekanan, ya Penuh tekanan, gini aja sih, deg-degan, cepet terasa ya. Cuma bingung aja mau ngapain gitu, saking banyaknya planning. Harus bersyukur sih, kayak bingung usia nanggung, kayak mau dewasa, tapi ya gitu deh, 20 awal ya. Amazing, banyak up and down-nya ya, terutama lebih banyak down-nya sih. Rasanya capek. Dan ternyata harus banyak usaha yang dilakuin untuk sukses ke depannya. Gak enak. Banyak pertanyaan. Mano-mano. Karena banyak hal yang harus dipikirin ke depannya. Misal di umur 30 tujuan kita apa? Di umur 25 kita harus udah punya apa? Di umur 40 kita tabungannya udah targetnya berapa? Dan itu sangat menguras tenaga dan pikiran gimana ya? Bimbang ya, bimbang untuk menentukan masa depan ya Awalnya kayak, wah aku 20 tahun gitu ya, tapi ternyata biasa aja ternyata oh. Terus, tapi ya terasa masih banyak kurangnya Oh udah mau 20 tahun tapi belum ada ini itu, ini itu oh, Fantastis, banyak sekali kejutan di usia 20an Salah satunya yang bikin aku terkejut di usia 20an adalah Aku nanti mau jadi apa? Menyenangkan karena cuma sekali banyak hal-hal baru yang kita temui, banyak hal-hal yang menyenangkan, membingungkan, menyedihkan, enggak menyedihkan juga sih, tapi bikin kecewa iya gitu. Kayak naik turun-naik turun nggak sih? Banyak banget yang bikin ngedown aja udah. <tuk> <tuk> Mungkin itu ya? <tuk> Cuma itu? Bisa digambarkan dengan, Hah? <tuk> <tuk> nah yang paling pertama itu pasti, kalau anak kos-kosan ekonomi ya? Finansial-finansial. Ketika kita lapisan duit belum berpenghasilan tapi mau minta duit ke orang tua udah malu gak sih 20 tahun masih minta duit ke orang tua anjir pengen kaya tapi gimana caranya gitu loh bingung mau nyari kerja apa mau ngapain udah mulai gak minta uang ke orang tua juga cari pekerjaan juga susah kedua dream anjay finansial tadi salah satunya uh, asmara mungkin bisa jadi asmaranya ngomong kenapa bos? jujur ya gue dari dulu karena ini ya ini gara-gara hidup gue nih kan dari dulu, dari kecil gue ngegame terus sampai sekarang sampai lupa gue, udah gue butuh cewek gitu. Ya, yeah. udahlah nggak usah dibahas lah semuanya. Sosial? Ya, yeah, kayak dulu punya planning, 18 harus sudah kayak gini kayak gini. Ternyata nggak bisa tercapai. Kayak teman temen udah ada yang nikah, udah ada yang ini oh. itu, udah ada yang kerja, pengen ini, pengen itu, pengen ya bisa apa ya udah. Udah ada pikiran besok mau gimana Kita belum kayak gitu Itulah itu masuk masalah lagi ya Insecure Kayak di usia 20an ini <sukur> <sukur> uh, Kayak jarang punya temen gitu Kayak emang orangnya aku gak terlalu suka bersosialisasi Jadi ya temennya cuma itu tuh doang Yang pertama network Kayak harus berteman banyak dan yang lain Koneksi Salam <sukur> mental <Koneksi. sukur> <h> <sukur> <sukur> Mungkin mental kali ya. Kebimbangan, kegalauan, overthinking. Terus begitu masalah mengenali diri sendiri. Ya paling itu sih masalahnya nggak jauh-jauh dari duit cuman ya paling apa ya ketidaktahuan yang menimbulkan kebingungan yang akhirnya berakhir pada keraguan sih ya. Itu sih gak jauh-jauh dari itu. Cuma males malasan aja, nggak segera lulus-lulus terus akhirnya jadi malah kayak orang buangan gitu jadi. Di aku, di 20-an awal tuh lebih kayak menyadari Oh, hidup tuh kayak gini tuh Jadi, ternyata gak seindah kayak orang bilang Ya gini misalnya, gak apa kira sama gue Gini aja, Orang dimasalan sih Gak ada yang paling banyak tak curhatin itu biasanya tuh teman deket saya tuh teman dari SMP, namanya uh, Yovan. Pacar sih. Pacar. Nah. Teman. Teman. Teman. Sahabat. Untuk saat ini, jujur ya. Aku nggak punya orang yang menurutku deket. Cenderung ke sahabat-sahabat daripada orang tua. Diri saya sendiri ya. <tuh> nggak <tuh> ada sih gua. Karena basically. <tuh> Aku tuh sebenarnya orangnya penyendiri, jadinya walaupun orang dekat dengan saya, saya entah kenapa tidak merasa dekat dengan mereka Karena kalau sahabat kita bisa kayak ngeplongin aja, kayak misalnya keluh kesah kita kita langsung curhat nih curhat net. kalau sama orang tua kayak mikir kalau oh, aku gak mau nih, orang tua, orang tahu tahunya aku baik-baik aja sekarang Dan berusaha gak bikin orang tua kepikiran lah, jadi ya teman-teman aja yang kepikiran, doi <tuh> Orang tua? Emm.. Um, enggak terlalu Ya.. Keluarga sih Orang tua ya? Yang... Orang tua? Iya Kakak aku uh, Teman.. eh.. Orang ya? Emm.. Uh, memang.. Orang. Teman, teman bukan orang <laughs> Teman Kenapa harus ini? <laughs> wow Wow, kaya raya, kuliah sukses, dapat membahagiakan orang tua, menikah usia muda Ekspetasiku pas masih kecil ekspektasinya semudah jajan es tongtong -tong. Usia yang menggembirakan, Punya pekerjaan tetap, dulu aku udah punya finansial yang bagus Ini gua lulus kuliah nih kayaknya gua udah Dapat duit nih, kerja nih. Udah punya duit banyak dan sebagainya, bisa beli HP baru, bisa kredit motor, bisa nabung untuk umroh di umur, -umur 25 tahunan. Udah punya duit, mungkin udah punya pasangan, mungkin. mungkin bisa bantu orang tua lah. Paling itu udah ada prestasi yang banyak, udah ada pencapaian banyak. Enak ya usia segitu, udah ngerti mau kemana gitu. Keren, bebas, bebas sih. Hidup bebas sih. Dulu aku anaknya pesimis ya, jadi aku nggak punya impian. <laughs> jadi nggak bisa dibilang 20 kayak gimana tuh yang penting 20 tetap hidup. Jujur <laughs> aja saya nggak siap. Masih 50/50 -50 lah ya. 50 Dibilang siap, nggak siap. Dibilang belum siap, nggak juga. sesiap siapnya pokoknya. Sesiap siap nggak siap, siap harus siap ya. Hadapin aja yang sekarang. Kalau dibilang siap pasti belum siap Tapi selalu diusahakan untuk siap gitu Makanya kayak rasanya tuh masih Dalam titik kehidupan dimana Kehidupan itu nanggung Ya siap nggak siap harus dijalanin sih. Terus di jalanin sih Aku nyiapin apa? <laughs> yang pasti itu tabungan buat kedepannya Aku udah tahu konsekuensi apa aja yang Bakal aku temui di kehidupan kedepannya Itu sih salah satu persiapan yang kayaknya perlu Uh, kalau dalam waktu singkat ini, mau lulus dulu? Persiapan mental, persiangan... Uh, apa? Manajemen keuangan, persiapan manajemen keuangan, tabungan, terus sama persiapan menuju idaman <laughs> uh, Banyak planning dari usaha dan lain-lain lah Planning-nya kan udah jelas kan, terus udah dikerjain dengan artian sekarang cuma tinggal nunggu hasilnya Kalau buat Asmara sendiri belum ada sih, kebetulan aku jomblo Dekat ini mungkin persiapan buat serius menjalani hubungan aja Wah gila aku kayaknya belum mempersiapkan apa-apa Contohnya gimana? Kamu itu cukup bego dalam lima tahun yang lalu Harusnya kamu nggak ngelakuin kesalahan itu Tapi kenapa kamu malah ngelakuin kesalahanmu seperti itu? Don't take everything so easy Jangan menganggap semuanya tuh mudah gitu aja Planning masa depanmu lebih bagus lagi Harusnya aku les ini itu, cari keahlian ini itu Ojo males Ojo males Ojo males Eleg, Uripeke Angel. <tuk> <tuk> Main game gak ada gunanya Udah itu, itu yang rusak hidup Jangan terlalu melebih-lebihkan sesuatu Fokus pada satu hal aja nggak usah banyak hal Uh, Cuk kalau mau ngomong ngomong aja, nggak usah ditahan-tahan, ya. Egois sih ya. berusaha untuk egois. Jangan banyak mikir, just duit aja kayak ininya Nike ya. Just duit. Jangan rajin-rajin, jangan rajin-rajin. Main tentu. Jangan belajar terus, perbanyak pergaulan, perbanyak teman. Do what you want. Kamu hebat, udah bisa ngejalanin semuanya. Terima kasih ini sudah uh, apa ya? Mengajariku dari sebelum lima tahun lalu sampai sekarang, sehingga aku bisa kayak gini persiapan 2020 ada covid. <guluh> Bro, gimana kabarnya keluarga sehat? Bapak Ibu sehat? Lu gimana? Sehat? Kamu udah bahagia belum? Kerjanya lancar semua ya? Syukur kalau gitu. Kalau enggak, ya tetap semangat, lanjutin lagi. Kamu belum sukses ya. Sana kerja. Gak usah lihat masa lalu. Lanjut aja langsung ke masa depan. Uh, Novi, kamu harus tetap berpikir positif biar auramu gak negatif, tetap positif. Tetap semangat. Jangan terlena. Tetap fokus. Dan jangan menyerah. Hmm, diet aja sih. Harus pintar-pintar ngatur duit ya. Lebih menghargai hidup. Harus lebih hebat dari sekarang, ya. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> jangan pernah lupa sama orang tua. Perbanyak sholat, jangan lupa bersyukur. Okay. thank you for always being me. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah memaafkan diri sendiri. Terima kasih sudah berusaha untuk selalu menjadi baik. Biarpun kadang itu sia-sia, dua kata nggak boleh. Ah, Harus satu kata, apa dong? Ya, sudah, dua kata nggak boleh sense Ih, sense itu suara ya wow amazing emang mungkin ya semangat freedom hoki yakin indomie <laughs> bagus semangat anjing mirip sih anjing dua kata sih kayaknya iya boleh silakan bahagia dan sehat itu tiga kata anjir <laughs> Ha, pengen suke. Panembik. Ureaplasia yang sehat. Don't insecure. Ois. Ois. Emang kamu insecure? Enggak juga.